yang dimuliakan Allah oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu apa itu? khilafah tegaknya khilafah maka selesailah masalah akhir aku bersama juga uas itu itu khilafah itu aku bersama uas itu ustaz bersama itu solusi satu-satu umat itu khilafah saya penyerahkan masanya itu man mata siapa yang mati ah. di pundaknya dia tidak pernah berbaiat ah sumur hidupnya Maka jahiliyah mati mati jahiliyah sekarang kalau Allah tinggal ngomong itu aja Islam dikata salamah man salimah man salimahu minyadihi walizah orang, orang yang temannya selamat terjaga dari kenakalannya dari gangguannya coba atau dikata taslim jadi Islam itu selamat dan menyelamatkan atau taslim menyerah total pada Tuhan tidak mungkin itu diartikan selain makna itu tidak ada makna selain itu Islam salam damai Islam menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan bersama-sama atau taslim menyerah kepada Tuhan Gak mungkin ada artinya lain Bahkan yang saya mohon maaf Di Qur'an tidak ada ayat yang menegaskan lapar-lapar Umat Islam, gak ada Gak ada itu Umatan Islamnya tak, gak ada itu Apalagi umatan albiya tak, gak ada Yang ada, umatan wasatan Kenapa? Kenapa gak ada umat Islam karena Qur'an menekankan kualitas, bukan legal formal, bukan dibenderakan umat islam itu. Tapi kualitas, peran, fungsi, kita punuh dalam nas, bukan hanya label, bukan bendera, bukan takbir, bukan. Tapi kualitas, wasaton, fungsinya, kita punuh dalam nas. Tidak ada apaan umat dari islamnya. Nah, yang tadi dari sikom walaikya ini. Iftah tidak mungkin wasaqom, kalau tidak cerdas kalau ada orang komoderat ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu kalau orang nggak tidak cerdas, nggak mungkin wasaqom ya karena, butuh ngajar, butuh sekolah, butuh kuliah, butuh cerdas orang butuh apal Al-Quran, butuh ya nggak pilih, ya saya, kura-kura pernah bangun sekolah nggak pernah bangun pesantren nggak pernah bangun madrasah nggak pernah bangun masjid nggak pernah bangun musola dia ikut berjuang, dia ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah ngelalu penjajah atau apa, top top, khilafah apa? takbir, takbir. takbir. Artinya, apa? artinya yang artinya yang ngomong yang seperti itu, orang yang tidak cerdas, alias? Loh, loh, loh, loh. jawabnya yang keras jangan keras alias? Loh, loh. Loh. Dia berjuang, Kiai okay, Mas, Pak, Pak, pa. yang dari Telkomset, dia masih Mas Hari di penjara Jepang sebulan di Mojokerto, keluar dari penjara tangan kanannya gak bisa jalan, gak bisa apa, nggak bisa gerak. Ditemani oleh Kiai dari babakan jiwa ini namanya Kang Solihin waktu itu yang masih santri, sama-sama dikebuki juga di Jepang. Kang Solihinnya ini, Kiai Zainul Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal, palan itu ancol oleh Jepang. Karena gak mau menyerahkan hasil panen Kiai Haji Rusdi dari Malang di Brondong, Pulau, Jepang Sudah namanya nama jalan Han Grisdi Walaupun bukan pahlawan sholat jadi di Malang sudah nama jalan Kiai Haji Han Di Lumajang Kapten Kiai Muhammad Ilyas Di Lumajang Jadi Kiai itu banyak korban Hei tahu-tahu Kenapa Pak <tuh> Bro Pak juga kuat Wa, itu itu khilafah itu, ada somad kuas itu, ustadz bersama itu, solo si satu satu beberapa umat itu khilafah. saya punya rekamannya. kadang-kadang orang lain nggak, nanti saya ngerti. polisi nggak tahu, saya tahu. Ya. jadi wasatiyah kualitas, cerdas, pinter. wasatiyah. yang kedua tasamu toleran toleran berangkatnya atau tolek, bisa toleran kalau akhlaknya mulia orang toleran pemaaf menghormati perbedaan pas orang pasor akhlaknya mulia itu orang tidak berakhlak yang tidak toleran jadi kalau jadi kalau ada orang yang tidak toleran berarti enggak jawab nggak jawab ya nggak jawab ya nah, kalau ada orang yang tidak toleran berarti salah <tuh>. Ada seorang sahabat namanya Hasyim Al-Khazroji. Anak yang mau masuk Islam. Dirayu, dikandahani, diasehatin, gak mau. Akhirnya ngancam. Kamu nggak mau ikut bapakmu ya? Saya bunuh kamu. Ada ayah ngancam anak, meneror anak. Turun Al-Quran. Tidak boleh ada teror dalam agama. Itu sebab penunjungnya ada ayah ngancam anak.